Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang tuah perkutut katurangan taulatan. Berikut adalah pemaparan kami: dari tutur nular yang kami ketahui tan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu katurangan burung perkutut. Pemelihara burung perkutut ada dua kategori, ada yang suka akan suaranya, ada yang suka karena tuahnya atau perturangganya Pemelihara burung perkutut tentu tidak bisa sembarangan terutama bagi mendoro yang suka dengan perkutut bertuah Salah satu jenis burung perkutut ini adalah yang berkatorangan daulatan Dalam melihara burung perkutut, ada beberapa keyakinan bahwa ada jenis keturangan perkutut yang baik dipelihara dan ada jenis keturangan perkutut yang tidak baik dipelihara Keyakinan ini sudah ada sejak turun temurun sampai saat ini dan masih ada yang meyakini dan ada yang sudah meninggalkan keyakinan tersebut Ada 5 alasan mengapa banyak orang berbondong-bondong melihara burung perkutut. Alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dianggap sebagai hewan yang gaib yang memiliki kekuatan magis tentunya. Yang kedua, untuk perkutut yang merupakan keturunan baik akan mendatangkan keberuntungan tertentu untuk pemiliknya. Yang ketiga, dianggap sebagai peliharaan yang setia. Yang keempat dijadikan sebagai media pesugihan pada zaman dahulu, dan yang kelima sebagai simbol kejantanan pria pada zaman dahulu. Dan masih banyak lagi alasan menyertai mengapa orang menyukai perkutut sebagai peliharaan. Sebagian orang juga menyukai pilihan ini dikarenakan memang burung perkutut cukup elit dan memiliki pestis untuk dipelihara. Burung perkutut kotoran daulatan merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang baik dipelihara. Daulatan memiliki kosa yaitu daulat, daulat adalah tulah, atau kebahagiaan. Jadi, daulatan artinya capaian kebahagiaan. burung perkutut katorangan daulatan dipercaya memiliki tuah untuk ketentraman hidup berumah tangga angsa burung perkutut katorangan daulatan dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang perkutut katorangan taulatan. Perkutut keterangan daulatan memiliki wajangan tersirat agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi manusia yang dapat mencapai kebahagiaan. Yoni, yang dimiliki perkutut keterangan daulatan, memiliki ciri mati yang berbeda di ciri fisiknya. Dimana burung perkutut keterangan daulatan ini memiliki ciri mata indah berwarna kekuningan dan sorot mata tampak kuning menyala. Analoginya, kebahagiaan atau happiness adalah suatu cara hidup yang dapat membuat individu menemui segala potensinya dan mampu bergerak ke arah kehidupan manusia yang baik. Dari kacamata psikologi positif, kebahagiaan merupakan tema utama, meski dipandang sebagai konsep. Tiga elemen dasar dari kebahagiaan, happiness, adalah emosi positif, positif emotion, keterlibatan, ingin, ingin dan makna hidup main. dalam mengukur kebahagiaan maka diturunkan dalam konsep well-being yang dalam pengukurannya memiliki lima elemen yang dapat disingkat menjadi perma yaitu P positive emotion E engagement R relationship M meaning and purpose dan A accomplishment Konsep kebahagiaan diukur melalui suasana hati, mood, atau emosi, emotion, serta evaluasi kepuasan seseorang mengenai kehidupannya secara umum maupun area spesifik dalam hidupnya. Namun, konsep kebahagiaan ini dikatakan sebagai subjektif well-being, 1984. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah seseorang bahagia terdapat dua konsep subjektif well-being, yaitu keseimbangan afek dan kepuasan hidup. Ada banyak sekali tuah keturangan burung perkutut yang menjadikannya spesial. Melalui tuah keturangan burung perkutut bisa memberi sebuah motivasi dan inspirasi dalam perjuangan hidup.